Terarana kanune yo. I arani iki dinamone. Kuperali. Mlepatakake. mumpung iki rais. you.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 Oke, okay, ketemu lagi dengan kami. Kami mendapatkan sebuah mesin cuci, front loading, hilangnya pada waktu mengeras berisik sekali ya kita akan mengecek mengecek penyebab pada bagian sistem untuk dina apa mesin cuci, frame loading bermerek LG kita akan mengecek pada buat bagian sistem penyebabnya dikarenakan apa untuk mesin cuci ini oke okay, bisa kita lihat untuk videonya untuk rekan-rekan. Nah, Bacaan deh, alon alan halan-alan. Oke okay, untuk rekan-rekan seperti -rekan, ini ya terjadi bocor pada bagian seal sangat kotor ya sepertinya pada bagian bearing ya pada bagian bearing bermasalah mudah-mudahan untuk segitiganya tidak bermasalah ya untuk rekan-rekan kita akan mengecek untuk posisi atau kita akan membuka untuk dinamo ini dia menggunakan inverter ya untuk rekan-rekan. Dia menggunakan dinamo DC. Tidak menggunakan panel. Oke, kita lanjutkan untuk pembukaan untuk sepul ya sepul inventernya pada dinamo penggerak. enggak ada di loh, Poketnya cepat dikit. Gitu. Hmm. Uh, Itu mana? Iya lah lah sampai hmm. di Ini cepat gitu. hingga ada dia itu yang paling penting yang mungkin jangan lagi ini ntar nyaman api tahun-tahun nanti, yang paling naik api api api api api api Cái đó là cái gì? Cái đó là cái gì? Cái đó là cái gì? Cái đó là cái gì? Cái đó là cái oke okay, untuk rekan-rekan kita melepas semua sistem soket-soket modul karena kita akan menurunkan tabung seperti ini dan kita akan melepas pemberat untuk tabung dan nanti kita akan mengecek segitiga seandainya segitiganya oke okay, kita tinggal mengganti untuk bearing oke okay, kita malam-malam ya habis isya di bulan di bulan puasa pertama ya kita membongkar tabung ini atau kita dipanggil dengan rekan kami, Bung Arjuna oke, okay, bisa kita cek nanti untuk segitiganya mudah-mudahan tidak terjadi patah pada bagian segitiganya kita harus melepas semua sistem kita akan membelah untuk sistemnya pada bagian tabung oke okay, biar dilepas dengan rekan kami Bung Arjuna untuk pembelahan tabung kita akan mengecek untuk segitiga pada bagian mesin cuci Kan gue, apa tabungnya? Tabungnya angkatan, angka pisang segala. Kita belum Oke untuk tabungnya sudah terlepas Atau kita sudah belah Seperti ini Sepertinya pada bagian segitiga ya Tidak bermasalah Karena Kita cek masih Bagus sekali ya untuk segitiganya Berarti kita tinggal hanya mengganti bearing ya Dengan sealnya Untuk penggantian bearing atau seal ya kita dapat menyamakan pada bagian bearing kita tinggal samakan saja dan kita ganti untuk seal karena terjadi bocor oke okay. sangat mudah ya untuk rekan-rekan oke okay. rekan-rekan yang baru mampir bisa klik subscribe atau klik lonceng dan share videonya Biar channel kami dapat berkembang dan memberikan trik-trik lain. Oh ya, nanti kita sambung di video berikut ya. Oke, terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah mengikuti dan meng-share video kami.